Oleh akun channel YouTube 3D Entertainment, ini sudah menangkring di 8 trending. Masya Allah, tabarakallah, ini suatu kebahagiaan kebanggaan untuk kita semua sebagai fans sejak Jadi 18, dan kakak Bill kembali masuk trending bersahabat, ya, ini tentunya momen ketika idola kita melakukan recording atau rekaman lagu takdir cinta Leslar dan kita lihat edisi ini persahabatnya belum aja satu hari baru 15 jam sudah di posisi 8 trending luar biasa kita patut bangga kepada idola kita Mudah-mudahan Dede Elasti dan kakak bilal selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua persahabat Dan kita lihat juga unggahan ini di repost kembali oleh akun Leslar underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah kalian luar biasa Tahu-tahu udah nangkring di trending aja nih Pak Sutri Masya Allah, Pertabarakallah persahabat ya. doakan selalu yang terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga para sahabat Ada unggahan spesial dari kakawan potret nih Yang memposting sebuah postingan foto cute, foto manja Pengantin baru Dedek Lesti dan kakak Bilar Ini ketika momen di acara konser Takdir Cinta Let's Love di Indosiar ya, Masya Allah senyuman dari pengantin baru Membuat kita semakin bahagia aja nih di pagi hari ini dan kita lihat juga dalam postingan Awan banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans yakni dari akun L_Bilar underscore Bilar mengatakan Love love Awan potret 17 pagi-pagi udah ngasih vitamin masya Allah persahabatnya pagi-pagi udah dapat vitamin aja makasih K awan potret ini dari Irnawati Angelot 16 Masya Allah mudah-mudahan vitamin di pagi hari yang cerah ini kita tentunya selalu bahagia para sahabat, ya selalu mengidolakan selalu menjadi fans sejati Leslar dan kita lihat juga selain K awan potret Bang Ariel juga mengunggah sebuah postingan foto dedek Lesti ketika tentunya di konser Acara takdir cinta leslar duet bareng suami kakak Bilar Masya Allah senyumannya membuat kita bangga aja Dan kita lihat ada sebuah kalimat caption Dari Bang Ariel Bismillah teruslah berkarya semangat jangan kasih kendor tuh Dikasih semangat oleh Bang Ariel Untuk Dede dan kakak Bilar Semoga selalu semangat untuk terus berkarya Persahabat ya selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua semangat pokoknya Dan kita lihat juga dalam komentar Ada komentar dari akun radisti.zi yang mengatakan Semangat bapak ya semangat juga buat Leslar ya semangat tuh pemberian semangat banyak sekali untuk Leslar Mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua para fans keunggah berikutnya kita lihat juga sahabat ini Ada sebuah momen di acara Poles dan kita lihat tersahabat ya ketika dedek Lesti ditanya nih apa sih hadiah terbesar dari pernikahan kalian dan siapa yang kasih Dedek Lesti menjawab hadiah terbesar tak ternilai harganya buat kakak Bilar dan dedek Lesti Orang tua kami masih lengkap mendampingi proses pernikahan kami Itulah tentunya hadiah terbesar dari mereka persahabat ya Alhamdulillah Mudah-mudahan bahagia terus untuk keluarga Leslar, Lesti, dan Rizky Bilar. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Sendal putih, Haneskor Bilar. Ada kalimat caption dituliskan juga, Masya Allah ya, emang keluarga lengkap itu lebih mahal harganya. Masya Allah, mudah-mudahan saja bahagia terus untuk rumah tangga idola kita, Lesti dan Bilar. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga sini ada enggak spesial dari Bang Bobby nih Persahabat yang mengunggah sebuah Postingan di IG pribadinya, Foto Dede Lesti dan kakak Bilar Memegang buku nikah Persahabat ya Dan ada kalimat disitu dituliskan oleh Bang Bobby Bye bye Markona we <laughs> Bye bye Markona tuh Persahabat ya Dituliskan Di akun Instagramnya Bang Bobby Soares nih, masya Allah taufikal Allah. Dan kita lihat diunggah juga oleh akun sahabat Lesla Taiwan, Bang Bobby Jehong Wkwkwk Wkwkwkwk, mana Merkona Merkona udah metong kayaknya, do. <laughs> kita doakan sering terbaik, selalu dukung, selalu menjaga, tidak lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan berikutnya, sebelumnya juga persahabat dia ya Bang Bobby mengunggah sebuah postingan nih. Yang mana meripos kembali unggahan Ilham Zikri, ya. di situ mengunggah sebuah postingan pemandangan Masya Allah. Di manakah ini pemandangan keren, ya? Kata Bang Bobi, apa mungkin ini adalah tempat untuk bulan madu Masya Allah. Doakan saja, persahabat ya, dimanapun bulan madunya, kita tetap bahagia dan bangga. Yang penting, melihat kebahagiaan dari Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, aja nih, persahabat ya. Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan spesial dari Pak Ferry Fernandes yang mengunggah sebuah postingan video. Tentunya ini pengisi acara sinetron Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua Persahabat di hadapan Bilar dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption terima kasih semua wajib nonton Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua ofisial terusnya setiap malam hanya di Antv ofisial alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah pak sahabat ya, untuk sinetron JWB2 sudah memasuki episode 200 Kita patut bangga dan bahagia mudah-mudahan selalu panjang untuk episodenya persahabat Dan kita tetap dukung karya-karya dari idola kita Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya